yang inep sini. Di sini. Apa mah? Nyuh situ. Ini baru nih. Di map belum ada. Mas, Pak, bolong kiri. Banyaknya. 음네 Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, tu, adik sini, waduh peletnya ada betet juga hah? Udah itu. <laughs> nggak gitu video ya nah aku foto. <laughs> eh, itu, nah. maminya mah karena tahu bayar dua puluh ribu capek orang dulu anaknya belum tahu and hotel jadi eh, ya ini boleh oh, aja di atas Hati-hati hati-hati Adik, Adik. Adik tak begitu. jangan jalan jangan santai. Sini sini deh. Lati -lati ya. sini sini, hei, katak itu. Tidak. <laughs> Ini saya nggak di Rasa kill lagi apa ya? Mm. Ya. Yeah. Oke, okay, yuk. Oke. Okay. 駆け 그 <laughs> buat apa, mas? Kamu ngomong-ngomong jelas? Bebek, bebek, kurang 30 hmm. Udah aku bayar mas, ya Ini,